Nomor undian tujuh, nama grup Gandri Risang Tungga, kategori grup Turonggo Yakso. Penanggung jawab Efrila Dianitasari, asal grup SMK Negeri 1 Trenggalek Penata tari Vega Wahyu Prasetyo, ketua Ervinda Octavia Penata iringan Fajar Taufik, pemirsa dan dewan juri yang kami hormati. Inilah Gandri Risang Tungga, selamat menyaksikan. Oh. Mm -hmm.